kaki, Iya, jem, Jemberana tuh aku pikir anak cabangnya Jember malah Nihata bukan Saya kangen sama babi guling Ke rumah dong bungkus Rizky Walidullah Imari Aditya Prabawa, Ibu Sabda Ramadhinata Abayu Adi Pratama Ibnu Mutakib Ibutu Andre Widya Pradana Franciscus Madeha Rewan Citra Edeka Anggurah Aditya Euro Nita Monik Jojo uh, Jemrana tuh istilahnya tuh Jemberwana ya, jadi hutan yang luas. Aku dulu mikirnya Jemberana tuh Jember, cuy. Iya, Jemberana tuh aku pikir anak cabangnya Jember malah. Ternyata bukan. Enggak tahu, aku nggak tahu jadinya. Sejarah Jemberana itu berasal dari kawasan hutan belan belantara Jemberwana yang dihuni dari raja negara, naga Sebelumnya itu mereka memusatkan pemerintahan, birokrasi pemerintahan itu dari zaman kerajaan yang namanya ada dua, Puri Agung Jemberana dan Puri Agung uh, Asal-masalnya sih dari sebutan hutan hutan belantara. Jember rana itu berasal dari karta jembar dan wana dan sekarang sampai sekarang namanya Jemberana itu saja yang saya tahu eh oh, sejarahnya saya ini bukan orang ahli sejarah jadi saya nggak tahu iya aku sih pernah denger karena banyak hutan ya maksudnya hutannya lebat gitu jimbar jimbar dan wana, gitu. jadi sejarahnya itu ada namanya dulu ada sebuah kerajaan yang ada di Jemberana sehingga nama Jemberana ini lahirnya itu dari buah kerajaan bukan saya asli Semarang iya kalau ada sejarah kan sejarahnya kan jimbar wana. yang artinya itu adalah hutan yang luas dan juga ada rawa-rawanya kebetulan saya lahir di ada nama Jembrana jadi nggak tahu asal mulanya Jembrana gitu loh. Pelan-pelan tuh flora dan fauna. Asal katanya dari Jimbar dan Wana. Kalau Jimbar tuh kalau nggak salah ya luas nggak sih atau hutan gitu? Kayaknya sih itu tuh dari berasal dari kata Jimbar Wana. Uh, Jembrana itu diambil dari kata Jimbar sebenarnya awalnya. Karena dulu nih awalnya hutan kan terus dari salap sama kerajaan apa ya Singosari apa Siliwangi apa Prabu Gunung. Tahun baru gitu pernah nggak di Jembrana? Maksudnya di denpasar kangen gitu nggak seseru di Jembrana kayak tahun barunya gitu kan kayak kangennya tuh di Tower kan kayak temu teman-teman gitu rame gitu kayak ngerayain tunggu apinya kayak gitu pokoknya gimana ya kayak kangen aja? Yang dikangen dari Jembrana itu sebenarnya PPS, PPS saya di sini wa saya di negara saya <laughs> jadi kalau saya jauh-jauh tidak mungkin dong saya jauh dari PPS saya dong <laughs> karena saya berasal dari uh, lingkungan kalau Timur. Uh, dimana di seluruh uh, daerah yang ada di Bali itu nggak ada yang namanya bahasa Melayu ya jadi masa bahasa Melayu itu uh, sangat Kangen nih, semua pasti merindukan uh, suasana yang nyaman, asri, dan tenang. Gitu loh, pasti uh, kalau kita di luar kampung kita sendiri, ya, apalagi saya dari Jemberana, pasti merindukan tiga hal, apalagi di kota yang sumpah, macet, dan udaranya yang kurang bersih, dan kembali lagi. saya merindukan hal tiga hal ini, asri, tenang, dan nyaman, tinggal di Jemberana. Ya, itu ya, kalau ya. saya, uh, salah satunya keluarga ya, yang kedua tentunya kondisi teman-teman itu berbeda. Teman-teman dari SD itu kan berbeda kalau kumpul, nah, itu yang membuat kesan saya kangen gitu ya. Yang pertama, teman-teman SMA itu, pas karena teman-teman di kampus itu sama teman-teman SMA itu beda-beda dari. Segi manapun itu beda, asiknya beda teman-teman SMA berak di sungai juga, ya karena kesannya kalau kita jongkok di sungai itu semeriwing semeriwing, jadi angin sepoi-sepoi paling kangen itu biasanya kedamaiannya, uh, Jembrana itu damai banget jadi yang dikangenin uh, oleh Jumbrana itu adalah karena Kabupaten Jembrana itu memiliki tempat-tempat yang sangat unik ya, seperti halnya tempat-tempat wisata juga, tapi itu juga uh, Jembrana itu mengingatkan saya pada orang tua saya atau keluarga saya saya kangen sama babi guling. Bukan babi guling di sana, olahannya babi, babi kecap ala ala Tionghoa. Gitu lah, beda rasanya, bukan kayak lawar-lawar Bali di sini yang dikangenin ya cewek-cewek Bali kalau di luar kota sih ya biasanya yang kangen utama keluarga teman teman ajak main kata guduk gitu lah, bahasa Bali-nya gerak guduk hmm, mantan mungkin ya oh, ya teman-teman di deh tongkrongan kangen dikit yang dikenang makanannya soto boneng mama temen SMA orang-orangnya sih ya wow, orang Jemberan lu spesial cai apa ini jalan-jalan ke rumah dong bungkus oh. Aku punya, kalau dibilang tegal ya, punya tegal di Brangbang sana kerja sana katanya mau alam malam. Kalau temen tak ajak main ke Jemberana kemana ya? Aku sih kok mikir-mikir main ke Jemberana, mau tak ajak main ke kafe? Malu aku main ngajak main ke cafe Mereka di sana main kafenya, wow! Aku ngajak main ke, ini pasar malam bang. Sat, nih kalau misalnya memang terpaksa nih, kalau memang terpaksa, dengan sangat terpaksa, bung saya ada eh saya saya ajak main ke trek 11 karena Anda pasti bisa melihat momen ciuman-ciuman di jalanan. Enggak <gak> kemana-mana sih. Paling ke Taman Kota aja. Gelar dong. Semua pasti oh. tau gelar. Mencari suasana yang hening, tenang, percikan air. Oh. Ya. Kalau ngajak mainan sih, ya ke daerah tempat wisata di Jembrana lah. ndak ke bang kita ajak goes kan. Uh, ajak kita ke Betudu ya. Betudu main uh. tempeh dia. Uh, karena kan makanan khas Jembrana kan tuh. Oh, yang pertama ke Delot <laughs> <laughs> Pertama mancing. Karena saya hmm. hobi mancing. Mancingnya di Muara ya di muaranya Sungai Jogadik. Mungkin Jakarta-Nate ya. Soalnya jakarta kita tuh paling luas, terluas di Bali di apa namanya puri jakan nanti itu kan uh, ada area rekreasinya kan Kebun raya saya akan ajak jalan-jalan khususnya ke dolot Brawa karena dolot Brawa adalah perwisata yang nomor satu ajak seadanya aja kayak pantai baluran terus aja ke belanja ikan uh, pengambengan uh, kalau cowok aku aku akan ke orang tua ke teman ini teman temanku nih temanku temanku nih kalau cewek orang tua aja harus tak ke teman lain ke rumah aku ajak ke tempat wisata sih, ya uh, uh, gelar dolot Brawa wisata birahi <laughs> wisata lendir lentera brawa kegelar kali ya uh -uh, soalnya kalau di tempatku sekarang sih nggak ada kayak tempat digelar gitu ke sini pastinya pantai lah dulu bro mau kafe gula-gula <laughs> oh jakarta biasanya cocoknya ajak main ke gunung cekik itu kan udah di tengah ditinggal terus gak. Enggak sih berbaik, ya, kayak menambah tempat terwisata kayak gitu. Mungkin biar ada kayak orang orang-orang luar kota gitu ya. Pengen mau melalui dong ke Jembrana nyari apa kan? Gitu. Soalnya kalau aku ngajak teman ke sini tuh kalau ditanya terus terang aku ditanya dari dari, dari, dari teman-temanku di pasar itu ya. Asal lucu gitu kan. Bilang aku dari negara Yang dipuji bukan tempat wisatanya, bahasanya negara luar mencaplogot. Ah, apa mungkin itu pertama jalan-jalan uh, ya Sal salah satu aspek yang mungkin di, harus dilihat uh, uh, saya kan kebetulan juga memang dari Singaraja kadang-kadang pasar itu beberapa jalan-jalan yang ada di Gili terutama itu itu uh, sering sudah dikatakan lagi tak? lagi tapi tapi beberapa tahun belakangan ini sudah mulai ada perubahan memajukan pemuda pemudi Jembrana untuk berkreativitas. Berkreativitas itu kan banyak kayak gitu loh. Bisa dari segi teknologi, bisa dari segi kreativitas seni seperti kerajinan yang ada di Tua Pinke gitu. Kita bisa apa namanya melegalkan dengan apa namanya hak cipta mereka, menciptakan sertifikat. Setelah itu kita pasarkan gitu loh. Oh, ternyata kerajinan Inko yang kita pasarkan di wilayah Surub eh, Bali, oh ternyata ada di Jembrana, kualitasnya bagus tuh, dan unik Uh, yang sudah baik, nah, dan yang, nah, tentunya uh, mewajibkan orang yang ke Jemberana itu buat story di Di teks secara langsung itu mempromosikan. Pertama, pastinya membangun uh, sesuatu yang membuat orang banyak, contohnya uh. buat kampus. Contohnya misalnya seperti Tingaraja ya ada Undiksa, terus di pasar ada Warmadewa, ada Dayana. Itu pasti membawa banyak orang-orang datang ke daerah tersebut. Karena setiap orang kan butuh pendidikan pendidikan bagus keagamaan bagus spiritualnya bagus-bagus kultur pluralisme yang ada di Jemberan, wah bagus sekali Jemberana tuh harusnya bisa jadi beda dari kabupaten-kabupaten yang lain di daerah lain kan, udah banyak lah gitu ya tempat pariwisata yang sangat baik tentunya kan tempat tongkrongannya juga sangat baik sekali kalau di Jemberana ini kenapa kita nggak mencoba menjadi supplier mereka gitu? misalkan kita bikin kebun bunga di hotel kan biasanya perlu bunga kan otomatis kebun bunga itu itu bakal menjadi tempat wisata gitu loh. Kan? banyak gedung yang nggak berfungsi gitu loh jadi daripada mubazir jadi kita bikin lahan supplier aja misalnya bunga mungkin kebun buah-buahan gitu kan kebun pisang buat supplier di, di industri pariwisata gitu loh saya kalau saya jadi Bupati Jembrana sudah pasti saya akan mensejahterakan rakyat saya Jembrana dua hal yang pertama ya karena saya tahu sendiri mungkin ini Jembrana susah berkembang itu karena anggaran daerahnya kecil jadi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah pertama meningkatkan bagaimana pemasukan daerah itu meningkat yang kedua adalah kita harus ngembangin infrastruktur yang baik. Yang kedua, aspek pendidikan tuh harus ditingkatkan. Kita buatlah kayak UNJ Universitas Jembrana. Kan keren. Yang pertama, yang saya lakunya, saya bangun dulu. <tuk> kan saya mimpi jadi bupati gitu loh. Yang jelas saya akan memperbaiki diri dulu lah ya. A -a. Uh, saya tuh akan berada kepada pada ruang lingkup anak muda lah. Apa prestasi kaulah muda tuh kan akan saya junjung tinggi gitu loh. Visi-misi yang memperbaiki Jembrana lebih baik untuk kedepannya lah. Walaupun sekarang sudah cukup baik, gitu loh. Di Papua aja nih, sekarang udah ada pembangunan buat mall atau nggak bioskop. Aku salut sama yang di daerah sana. Istilahnya dulu, setauku nih, belum aku pernah ke sana. Kurasa di sana tuh rasanya kayak daerah tertinggal gitu. Ternyata merasa kayak, "Oh gitu, bukan hanya bioskop sih, fasilitas yang lain-lainnya kayak ya. Kalau aku sih, pengennya kayak bandara karena pernah denger nih, ada omongan dibilangnya mau buat bandara. Cuman ada beberapa persetujuan yang oh, kayaknya aku mau ngubah hukum-hukumnya kali ya sekarang tuh kebanyakan runcing ke bawah kan koruptor saya mau koruptor uh, kalau menurut aku sekarang tinggal di Jembrana Jembrana tuh nggak kota mati tapi kalau sekarang dibandingin sama Denpasar Jakarta atau nggak kota lain ya termasuk di si kota mati ya aku... kalau bisa dibilang ya kalau di negara itu dibilang kota mati antara setuju dan setuju tidak setuju maksudnya antara setuju dan setuju tuh gini kalau dibilang jeberana kota mati, berarti harusnya apa negara ya? Negara itu kota mati. Berarti harusnya ekonomi tidak berjalan, ya kan? Terus apalagi? Mungkin kayak apa ya? Pusat pembelajaran tidak ada, benar-benar tidak ada. Bukan tidak ada chat, pembenar tidak ada, tapi di kota negara masih banyak. Masih banyak yang bisa kita apa dukung dan dukung dan banggakan kalau masalah itu. Jadi, misalnya kalau mau nyari tempat belajar, oke, okay, kalau dibandingkan sama Denpasar yang punya mall, -mall besar, di negara memang tidak punya. Nah, saya kalau dicari 90% saya tidak setuju. 10% saya setuju dengan sudut pandang yang berbeda. Punya perbandingan misalkan yang ada di daerah lain. Karena daerah lain seperti ini di jam-jam di atas jam 10 masih buka. Dan di sini sudah nutup. Itu mungkin jadi perbandingan. Tapi kalau menurut aku sih jumlahnya nggak uh, bisa disamakan dengan daerah-daerah yang lain. Uh, karena di sini mayoritasnya banyak dagang-dagang uh, dagang kecil yang yang biasanya kalau bekerja itu mulai jam 12 baru dia bangun Jadi kalau misalkan di pasar kebetulan karena kayak misalkan ibuku ibuku jualan kue uh, jadi mulai aktivitas orang-orang yang ada di pesisir misalkan tahu misalkan orang-orang yang di kampung-kampung itu jualan di pasar itu biasanya aktivitasnya mulai jam 12 kalau seandainya ada beberapa sini teman-teman yang uh, mungkin explore ke pasar itu jam 12 baru mulai uh, aktivitas jam mulai jam 3 lah itu baru, baru mulai ramai Penyebutan kota mati itu, jika ka kalian cari definisi di Wikipedia, kota mati itu artinya apa? Wilayah yang ditinggalkan. Itu akibatnya apa? Itu pertama, akibatnya itu gara-gara ekonominya yang e, rusuh yang ke bawah, kayak gitu loh, kurang ditingkatkan. Terjadi suatu konflik masyarakat seperti peperangan. Kalau Jemberana itu disebutkan atau dikatakan sebagai kota mati, saya tidak setuju gitu loh. Karena banyak loh, e, seluruh bari ada 9 kabupaten gitu loh. Bukan hanya di kabupaten Jemberana yang bisa dikatakan kota mati. Seandainya saya bilang, di dibangun jam 8 pun saya pernah ke bank. Jam 8 pun di sana sudah sepi gitu loh. Itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Kalau ke aku nih, aku sih orangnya gimana ya? Pan main dit lah. Nah, intinya orang Jawa Orang Hindu ada ada ada pernikahan atau hari raya, orang muslim membawakan makanan, istilahnya ngejot. Begitupun sebaliknya. Ya. Itu kan bagus kultur. Yang tidak setujunya ya. Boleh itu belum bertahun-tahun di Jembrana. Ya. Wah ini sih paling gak setuju men Soalnya apa? Di Jemberani itu bukan kota mati Sepi sama kota mati itu beda loh Sepi karena damai itu bisa Jadi ini ini terlalu damai Kalau menurut aku sendiri oh, gitu loh Damai itu indah Mungkin setelah bencana gitu kan Itu namanya kota mati Berbicara dengan kota mati itu Saya yang tidak ada penduduknya Orang bekerja itu tidak ada Kalau menurut saya kota mati sih enggak ya Kalau kota mati itu bukan kayak gini Kota mati itu banyak zombinya. Tapi kalau disebut sebagai kota yang kurang berkembang Atau telat berkembang dan gak setara itu baru saya setuju enggak kota mati sih itu tuh seperti kata hiasan ya kota mati tuh kayak kota sepi tanpa kehidupan ya enggak pernah nggak lihat Indomaret 24 jam di sini nggak pernah kan padahal itu tuh penting banget oh, 24 jam yang namanya kebutuhan yang emergensi contohnya popok bayi kondom pecah ya boleh juga boleh juga yang utama buat para wanita mens kita tuh hidup bukan mati bukan bukan kota mati sih dibilangnya udah lumayan sih ya cuman kurang aja sih mungkin bukan mati sih ya kayaknya cuma sepi aja deh <laughs> sepi tidak karena saya tidak pernah merasakan kota ini mati. Oh iya buat bapak-bapak di sana, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak promosiin kota kalian. Pernah loh aku kayak punya teman di Denpasar pasarkan kan, kenalan sih baru kenal kayak gitu. Dia nanya dari mana? Dari Jembrana. Jembrana itu di mana? Ya tahu Jembrana Harapan untuk Jembrana ke depan itu lebih ditingkatkan lagi uh, dalam totalitas totalitasnya ya, totalitasnya dalam membuat sebuah uh, karya atau sebuah pembuktian kepada publik bahwa Jemberana itu memiliki seni, seninya di Jemberana itu tidak main-main. Dan bahkan diakui seni jegok, itu semua di diakui bahkan diakui. Dunia, searching di Wikipedia kalau udah percaya, searching. Jegok itu mendunia. Jadi, kita sebenarnya masih bisa mengembangkan atau Memajukan jemberan. Kalau aku ya Misalkan uh, sebagai seorang guru honorer Jarang sekali orang Melihat bahwa guru honorer itu Sebagai pintu Gada terdepan Sebagai seorang pendidik Yang memberikan masukan Mungkin untuk para penggede-penggede Yang ada di sana Yang di atas Memberi saran untuk sedikit Memperhatikan para guru-guru Yang ada di bawah ini Selama ini masih tetap ikhlas Jalan karena memang katanya apa namanya seorang guru tidak dijadikan sebagai ladang profesional gitu kecuali memang jadi PNS itu memang harus kewajiban karena memang digaji oleh negara tapi kalau sebagai seorang guru honor seperti uh, panggilan panggilan jiwa pemuda pemudi Jembrana yang mempunyai komunitas maupun kelompok baik dari segi apa dan tujuannya itu kepada sosial atau kepada hal apa ayo sama-sama membahu-membahu gotong royong untuk memajukan nama pemuda pemudi Jembrana contohnya saya mahasiswa sangat berterima kasih kepada Tim Rana karena sudah memberikan beasiswa. Saya sangat berterima kasih. Kembangkan misalnya meskipun terang udah ada perkembangan lah kata jangan dimulai dari pemerintah dong. Dimulai dari diri sendiri, jangan dari masyarakat, dari diri sendiri kalau ingin tempat tinggal kita atau daerah kita itu maju. Mulai dari diri sendiri, jangan dari pemerintah Dari segi masyarakat ya, kita harus bangga menjadi warga Jemberana ya Soalnya apa? Oh, bukan kita siapa lagi Kita harus bangga dengan logat kita yang unik Membuat orang mau ketawa loh kalau kita ngobrol Harus dilakukan sebuah terobosan Kalau untuk pemerintah sendiri ya Lebihlah uh, memperhatikan pembangunan-pembangunan di sektor-sektor Ke masyarakat kaum kecil Seperti di daerah-daerah pasar Ekonomi-ekonomi yang merakyat daerah-daerah pasar Pembangunan infrastruktur di pasar Pembangunan di daerah nelayan karena ketika saya suruh di pasar Kenapa ibu kok nggak mau ini pasarnya dibangun Tak tanya langsung kan Karena saya punya channel langsung ke pasar Jualan saya bantu Nggak enak kah Kalau pasangan di tingkat nanti yang atas nanti kurang pelanggannya. Jadi kasihlah kebebasan buat kota. Jadi biar nih ngomong sesuai dengan fakta ya. Teman-teman dibilang negara gini ya, negara gini ya gitu. Teman-teman kuliah dulu uh, se sepi negara, dia kan akan ngejek gitu loh. Ngejek sih mungkin, tapi dia nanya gitu loh. sopan cara ngejeknya sopan. Tolong kasih saya dana BLT. Poin jangan ngepus. Eh pemerintah nih nggak ada apa nggak ada apa. Tapi apa apa yang diberikan masyarakat ke pemerintah gitu loh sekarang. Jangan poin, jangan monoton aja deh ininya pemikirannya jangan kolot. Berhubung saya kesehatan, mungkin mungkin masalah yang baru-baru ini aja ya. Kayaknya di Manuk kan rapid di langin ya. Iya. Yeah. Kalau rapid, iya. Yeah. Tes rapid itu ditiadakan. Kalau misalnya tes rapid itu ditiadakan, gimana dong sopir-sopir? Gimana kita bisa tahu dia ODP, PDP atau udah positif gimana dong? Ntar yang ada kan dari luar pulau masuk ke sini, itu kan jadinya nabe berkembang biak dong. Bye bye. Hu hu. Hi. Thanks for watching.